Ini adalah cacing uh, Ascaris ya jenis Ascaris yang keluar dari muntahan kucing. Jadi ini mungkin Ascaris lumbricoides ya, cacing gilik. Jadi cacing ini awalnya berada pada muntahan kucing nah ketika muntah mengering maka cacing ini bingung dia harus kemana nah, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin dia uh, akan mati ya karena dia sebenarnya tidak bisa hidup di luar dari tubuh inangnya. Nah kita lihat ini digigit oleh semut. <laughs> mungkin lama-lama nanti semutnya akan memanggil teman-temannya nah sudah makin banyak semut yang mengerubungi cacing gilik ini nah lama-lama nanti nampaknya cacing ini akan dibawa oleh eh, semut ke sarangnya nah jadi nampaknya cacing memanggil teman-temannya Nah kita lihat dia sudah mulai berusaha untuk menarik ya tapi karena cacingnya masih besar Oke karena daya baterai dari kamera sudah mau habis Kita cukupkan dulu jadi kita tidak bisa melihat akhir cerita daripada cacing gilik ini Terima kasih